Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi bersama Pak Hari Kali ini, Hari akan menyajikan video tentang 4 cara cepat menentukan FPP dan KPK Ada 4 cara mudah menentukan FPP dan KPK Yang Pertama, faktor Yang kedua, double 3 lipatan dan faktor Yang keempat, melalui diagram Untuk itu, kalian wajib simak video ini sampai tuntas Jangan sampai di skip ya, sebab kalian akan mengalami kerugian yang besar <risas> Tapi sebelumnya kita harus ketahui dulu konsep FPB dan KPK KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar Cara pertama adalah dengan pohon faktor. Nah, pohon faktor ini sudah umum ya, dipakai dalam pembelajaran menentukan itu dan KPK. Nah, salah satu contohnya kita akan uh, sajikan di sini, itu untuk mengulang juga bagi yang belum lancar. Bisa bagi yang sudah lancar, mungkin untuk memantapkan kembali. Ya. 50 kita harus cari dari pembagian yang lebih rendah berbeda ya. 2 hasilnya adalah 22 22 tidak, tidak bisa, kenapa kita cari pembagian yang lain dibagi 5 yaitu 5 kemudian yang 75 75 dibagi 2 tidak bisa, kita ambil 3 75 dibagi tiga hasilnya adalah 25 25 dibagi 5, 5. setelah favorisasi kedua batas sebuah sudah kita tulis maka selanjutnya kita menentukan itu menentukan fb itu dengan cara mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang paling kecil bilangan yang sama dalam hal ini adalah pangkat yang paling kecil dalam hal ini sama 5 maka pangkat yang terkecil adalah pangkat jadi ppp nya adalah 5 kali 5 sama dengan 25 Kita bisa juga dengan 5 pangkat 25 soalnya bagaimana cara menentukan KPK dengan font yaitu dengan cara Mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang paling tinggi. Kemudian dikalikan dengan faktor yang lainnya. Bilangan yang sama mana ini? Bilangan yang sama. Di antara angka 52 dan 75. Yaitu 5 pangkat 2. Ya. 5 kali 5. 5 pangkat 2. Yaitu. Dengan faktor yang lainnya yang itu mana itu tor tiga kali juga dengan faktor angka yang lainnya dua lalu kita kalikan itu ini dua dikali tiga dikali dua hasilnya adalah 150 lima puluh untuk memantapkan pemahaman kita kita berikan contoh soal yang kedua tentukan di b dan IPK dari 24 puluh 24. 24 kita ambil membagi yang 4 karena itu 2 hasilnya adalah 12 12 dibagi, 12 dibagi 2 hasilnya 6 6 dibagi 2 hasilnya 3 oke okay. dan sekarang 54 54 dibagi 2 hasilnya berapa 27 27 dibagi 2 tidak bisa ya tidak habis maka kita ambil pembagian yang itu angka 3 3 dibagi 2 dibagi 3, 9 9 dibagi 3 hasilnya 3. sekarang angka 90 90 kita ambil pembagian rendah, 2 hasilnya adalah 45 45 dibagi 3 bisa oke hasilnya adalah 15 15 dibagi 5. Baik, kita tentukan faktorisasinya yaitu faktorisasi dari 24 adalah dua kali beragam ya mudah yang muka dua kali dua kali dua kali tiga. Bisa juga dengan dua pangkat tiga kali tiga. Faktorisasi dari 24 2 dua dikali tiga dikali kita bisa juga dua dikali tiga paket tiga sama dengan dua dikali tiga dikali tiga bisa juga dengan dua dikali tiga nah, setelah faktor sosial sudah kita tulis maka kita tentukan pb e itu dengan cara mencari angka yang sama selanjutnya setelah kita tentukan angka yang sama kita cari pangkat yang paling rendah nah ini angka yang sama adalah dua ya dua di sini kemudian ada juga tiga sama-sama ada tiga ya yang tidak ada nih benih sendiri maka dari pangkat ang yang terendah dalam hal adalah dua ini dua dikali tiga ini sebenarnya adalah pangkat satu ya tapi ini tidak tertulis ya. PB-nya adalah 6 nah, bagaimana menentukan KPK? Sama seperti contoh yang pertama itu, dengan mencari angka yang sama, kemudian carilah pangkat yang terbesar kebalikan dari PB. Kalau PB tadi carilah sudah ketemu angka yang sama, lalu carilah pangkat yang terkecil. Kalau KPK pangkat yang terbesar. Angka yang sama mana itu? Yaitu ada dua ya, sama-sama ada tiga juga ada namun di KPK setelah kita sudah menentukannya kita tulis pula faktorisasi lainnya dua di sini ada dua pangkat yang tertinggi berapa ada tiga ya dua pangkat tiga dikali tiga juga sama cari pangkat yang tertinggi di sini ada 180. Artinya adalah 180. Baik selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua yaitu dengan tabel. Untuk menjawab pertanyaan berupa nilai FPP dan KPK maka kita buat dulu tabel seperti berikut ini. 50 dibagi dua. Tabelnya adalah. bisa maka tidak bisa kita tulis angka nah ya, tetap kemudian kita ambil pembagian berapa lagi bagi 2 ya tidak bisa ya kita ambil angka 3 pembagian ke 3 25 bagi 3 tidak bisa maka tetap 25 75 25 bagi 3 hasilnya adalah 25 kemudian kita ambil pembagian lain. bagi 3 bisa tidak bisa. kita ambil 5 ya untuk membagi 5 adalah 5 ya 5 kemudian 5 dibagi berapa bisa ya 5 dibagi 5 hasilnya 1 dengan cara tabel maka syaratnya dia harus pembagian itu harus habis sampai 1 ya selanjutnya jika kedua angka tersebut sama-sama -sama bisa dibagi maka pembaginya kita lingkari seperti ini ya 25 bagi 5 25 bagi 5 hasilnya sampai habis kemudian 5 dibagi lima, satu, lima, satu, maka pembagiannya yang sama habis. Kita lingkari tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk kita mudah menentukan FB, FB dari kedua angka tersebut adalah berapa ya? Cukup kita tulis yang kita lingkarin ini aja. Nah, itu dia kelebihan dari dengan cara tabel ini, itu ketika ada pembagiannya sama-sama habis kedua kini sama-habis dengan membaginya maka itu saja yang kita tulis ya, seperti ini yang kita lingkari adalah lima dalam artinya lima kali lima selanjutnya pada KPK gimana menentukan KPK nah, dengan cara tabel ini cukup mudah juga teman-teman kita cukup menulis Pembagi angka pembagi yang ada di sini, ya ini dia angka pembagi yang ada di sini kita tulis, itulah KPK-nya. Tulis ya dua kali tiga kali lima kali lima, maka coba kita kalikan. Hasilnya adalah 150 Cukup mudah bukan? Nah, dan cukup berbeda juga dengan cara konvaktor sebelumnya. Berikutnya contoh soal yang kedua untuk memantapkan pemahaman kita itu kita buat terlebih dahulu tabel yang seperti ini ya 24 dibagi berapa itu? Alang dibagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 2 bisa? Ya, bisa hasilnya 27. 90 dibagi 2 bisa? hasilnya adalah 45. Kemudian lanjut kita ke pembagi yang kedua. 2 dua belas bagi dua hasilnya enam, tujuh bagi dua bisa, tidak bisa maka tetap kita terus karena. bagi dua bisa, tidak bisa juga tetap kita terus. nah ambil pembagian yang berikutnya, bagi dua masih bisa ya, dua di enam dibagi dua hasilnya tiga, tujuh bagi dua tidak bisa, ya tetap ini juga tidak bisa. kemudian kita ambil pembagian yang lain, kalau dia kita terus dua bisa tidak bisa maka kita ambil pembagi yang lain yaitu tiga 3 dibagi 3 satu dua dibagi 3, tiga bisa bisa hasilnya adalah 9 waktu dibagi lima bagi tiga bisa bisa hasilnya adalah lima belas. Nah, masih belum habis maka kita ambil pembagian yang lain pembagian yang tiga sudah kita ambil Ada nah, bagi tiga ya hasilnya tetap satu ya, 9 bagi tiga, 3, 3 15 bagi 3 lima ya, benar sekali. Lanjut, kita ambil pembaginya sampai dia habis, sampai satu, pembagi tiga, satu bagi tiga, tetap satu ya, 3 bagi tiga, satu lima bagi tiga. Bisa ya, tidak bisa, maka kita terus lima. Okay, kita ambil lagi pembagi yang lain ini masih belum habis ini maka kita ambil 5 ya otomatis ya. ya ini tetap 1 ini tetap 1 5 bagi 5 hasilnya 1 nah, kalau sudah seperti ini makanya sudah stop ya sudah berakhir selesai maka kita lihat mana pembagi yang habis dibagi kita perhatikan itu ada angka 2 ya dan angka 3 pada kita buktikan 24 bagi 2 12 24 bagi 2 27, 29 bagi 2 25. dan ini juga seperti itu. Ya, ketika dia angkanya ketiga angka ini sama-sama habis dibagi dengan angka pembaginya maka itu kita berkari tujuannya apa tadi ya ya benar sekali tujuannya untuk mudah kita bisa menentukan fpb nya fpb nya langsung saja pb-nya berapa ini pb-nya yang kita linggari ada dua dan angka 3 ya, angka 2 dan angka 3 jadi dua kali tiga hasilnya 6 kemudian kpk-nya bagaimana kalau misalkan apa yang hari -hari tadi sampaikan ya, tulis semua angka yang angka pembagi yang ada di sini itulah kpk-nya yaitu 2 kali dua kali tiga kali tiga kali tiga kali lima atau bisa kita sederhanakan dua pangkat berapa ini tiga kali tiga pangkat tiga kali lima berapa dan delapan dua pangkat tiga dan delapan tiga pangkat tiga pangkat tiga lima hasilnya adalah ya, benar sekali seribu delapan yang ketiga itu dengan kelipatan dan faktor bagaimana cara menggunakan cara yang ketiga ini yaitu untuk soal yang pertama kita tentukan dulu mana di antara kedua angka ini yang paling besar yang paling 40 dan yang paling besar adalah 75 nah, kemudian angka 75 dikali berapa yang bisa dibagi 50 setelah kita sudah menentukan mana yang, yang besar, maka 75 ini dikali berapa yang bisa dibagi 50 kita tulisnya 75 coba dikali dua. berapa itu 150 150 dibagi 50 bisa ya bisa ya hasilnya adalah tiga. ini langsung saja KPK-nya adalah berapa? Untuk menentukan KPK dari dengan cara ketiga ini sangat mudah itu 150. Kelipatan dari angka yang paling besar tadi itulah hasil. menjadi KPK dari angka 50 dan 75. Cukup mudah bukan? Ya mudah sekali. PP dari angka 50 dan 75 itu kita cari faktornya ya ini angka yang bisa dibagi 50 dan 75 nah, tentukan dulu faktornya faktorisasinya ya, 50 bisa dibagi angka berapa aja gitu maksudnya lalu angka berapa lagi 3 tidak bisa karena 3 tidak habis dibagi ya angka 4 juga tidak bisa angka 5 50 bagi 5, 5 ya kemudian berikutnya angka berapa? ya angka 7 bisa, tidak bisa 8, tidak habis 9, nah, angka 10 sekali angka 25 nah 20, 26 bisa? tidak bisa ya, kita langsung ke angka 50 15. 50 sudah selesai sudah habis, nah, kemudian 75 75 itu angka berapa aja? Ini bisa dibagi habis. 1 ya. Kemudian angka berapa? Ini bisa. Ibu tidak bisa karena 2. Tidak habis dibagi. Angka 3 ya bisa. Lalu lalu angka berapa lagi? 5. Berikutnya 6. Bisa? Ya, 7 tidak habis juga. 10 bisa tidak MBS nya angka 15 selanjutnya angka berapa lagi 25 dan angka 75 nah sudah begini kemudian carilah angka yang sama nah, untuk menentukan IPB nya carilah angka yang sama mana aja angka yang sama ya ini ada angka 1, 1 2 ada tidak ada angka 5 ya sama angka berapa lagi? 10 ada ya. Tidak bisa, tidak ada. Angka yang sama berikutnya adalah angka 25. Oke. Setelah sudah kita tentukan angka yang sama, maka Menentukan FPB-nya di sini itu kita harus ingat terlebih dahulu. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar ya. Dengan cara yang ketiga ini FPB-nya yaitu harus cari faktor yang terbesar ya. faktor yang terbesar dari angka yang sama ini mana ya tentu angka 20, 25 jadi fpb nya adalah 25 mudah bukan? oke okay. sangat mudah selanjutnya untuk memantapkan pemahaman kalian Pak Arya akan memberikan contoh soal yang kedua yaitu Tentukan IPD dan KPK dari 24, 54, dan 90. Kalau misalnya cara yang ketiga ini uh, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, Terlebih dahulu kita tentukan mana di antara ketiga angka ini yang paling besar. Ya, Tentu saja angka 90 ya yang paling besar. Untuk bisa menentukan KPK dengan cara ketiga ini itu uh, kita tentukan terlebih dahulu. Kelipatan dari 90 Yang bisa dibagi 24 dan 54 Atau Angka 90 ini Dikali berapa Yang hasilnya nanti bisa dibagi angka 24 dan 54 Ya ternyata Kelipatan dari angka 90 itu Adalah 12 ya. hasilnya, hasilnya adalah 1080 bisa dibagi angka 24 dan 54 ya. Sehingga KPK dari soal ini adalah 1080. Selanjutnya bagaimana untuk menemukan FPB dari itu carilah terlebih dahulu faktor dari angka yang bisa dibagi 24-54 dan 94. Hmm. 24 itu bisa dibagi berapa aja ya. 10 bisa ya 2 bisa 3 bisa 4 bisa 6 bisa, 6, bisa ya 8 bisa, bisa, bisa 10 plus dan 10 itu bisa dibagi berapa aja ya bisa bisa dibagi bisa bisa bisa dibagi bisa bisa 3 bisa ya, dibagi bisa dibagi 9 bisa dibagi 9 bisa ya? Dibagi berapa lagi? 11 bisa 38 bisa bisa ya bisa 38 bisa 38 bisa 38 bisa 38 dibagi satu bisa, dibagi dua bisa, dibagi tiga bisa, dibagi lima bisa, tidak bisa, enam bisa ya, dibagi sepuluh, lima bisa, dibagi tiga puluh bisa, bagi berapa ini? ya betul empat lima. intinya ingat dalam mencari pb pada cara yang ketiga ini kita ambil faktor dari angka yang terbesar yang sesuai dengan Kepanjangan dari PB faktor bahasa terbesar dalam cara ketiga ini ambillah dari angka yang sama nanti faktor yang besar coba kita lihat angka berapa yang sama kalau sudah menemukan sudah bisa lihat ya, belum sudah bisa menemukan belum? ya mari kita lihat, lihat ya satu ya, sama sama ada dua ada, oke sama sama ada tiga ya ada empat ada tidak ada enam ya sama juga ada delapan ada lagi ya tidak ada ternyata hanya ada satu dua tiga ada enam jadi keempat angka ini mana pori yang paling besar sehingga pindahnya di soal ini, ini, ini. ini 6 selanjutnya adalah cara yang keempat yaitu dengan cara diagram kalian tulis diagram seperti ini masukkan angkanya 50 di sini 75 tentukan pembaginya terlebih dahulu 50 dibagi berapa? dibagi dua akan rendah dulu hasilnya dua puluh lima. tidak bisa, maka itu tetap juga tulis angka yang sama. kalau nah, kita ambil pembagi yang lain, dua dibagi dua bisa, tidak bisa dibagi tiga, ya tidak bisa, maka kita tulis angka yang sama. tujuh dibagi tiga hasilnya dua puluh lima maka kita ambil pembagiannya 25 dibagi 5 ya. Otomatisnya 5. Nih, juga 5. Maka masih ada, masih belum habis, maka kita ambil pembagian yang lain. pembagi 5. Hasilnya adalah 1, dibagi 5 hasilnya adalah 1. Tulis pembagian dari kedua angka ini yang habis itu ya, 25. Maka ini tujuannya bagaimana kita nanti menuliskan IPB nya dengan cepat IPB dalam soal ini adalah 25 dari mana? itu dari angka-angka eh, yang habis dibagi nah, kalau angka yang tidak habis dibagi maka tidak kita lengkari KPK nya bagaimana? Eh, dari cara yang keempat ini Nah, KPK-nya itu tetap sama, kita tulis semua angka pembaginya. Itu 2 dan 3 hasil yang 152. contoh soal yang kedua itu menggunakan cara keempat, yang diagram ya. Dibagi perbagi 2 hasilnya 12, 54 dibagi 2 hasilnya 27 menentukan FPB, FPB. Ini apakah ada di sini angka yang habis dibagi ya dalam diagram ini ya benar sekali ini adalah dua ya. 24 ini baik dapat dibagi habis kemudian angka berapa lagi dari pembaginya ini hmm. benar sekali angka tiga ini ya. ya 3 bagi 3 hasil satu dua tiga bagi tiga hasil sembilan empat bagi tiga hasil 15 belas nya adalah dua eh, dikali 3, misalnya enam mudah bukan ya sangat mudah sekali bagaimana menentukan kpk nya ya kpk nya tentu kalian masih ingat kita tulis semuanya ya ini bisa kita tulis juga seperti ini 2 nya berapa kali 1 2 3 2 pangkat 3 berarti dikali 3 nya berapa kali 3. ada tiga ya 3 pangkat 3 1 2 3 Tiga pangkat 3 dikali 5 ya. ya sebenarnya bisa ditulis satu satu juga penulisan juga bisa seperti ini berpangkat 2 pangkat 3, 8, dikali 27 kali 5 hasilnya adalah 1.800 oke, demikian cara yang keempat ini yang bisa Pak sajikan kalian bisa bandingkan keempat cara ini mana yang paling mudah dan paling cepat yang paling enak kalian rasa sekian di wassalamualaikum to my